Darah saudaraku yang tertumpah di tanah kaki mereka sendiri Kami marah menemukan kawanku Yang terkubur di pantai tebak kain kapan dan terkoyak Kami marah melihat saudaraku Yang tertindas di alaman rumah ladang sendiri Bagaikan mimpi, tanpa fungsi. Kami marah melihat negeri yang berdoya- doya ilmu pertiwi. barang marah melihat darah saudaraku Yang tertumpah di tanah kaki mereka sendiri Kami marah menemukan kawanku Yang terkubur di pantai terpakai kapan dan terkoyak Kami marah melihat saudaraku kami merindukan kalian semua,